Baiklah para sahabat Allah dimanapun kalian berada untuk menemani sampai sore kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi menarik yang terbaru seputar idola kita. Tentu persahabat ya sebelumnya kita ke momen semalam nih di acara lestar bahkan yang luar biasa. Tentunya banyak sekali kabar info yang membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Pilar. Tunggu pertama persahabat ya ada unggah spesial banget dari Ayah Kejora yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Besa di acara Leslar belak-belakang di Indosiar Masya Allah terlihat. Kedua keluarga Dedek Lesti dan Kakak Bila semakin harmonis mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga besar dari Leslar. Dan kita lihat juga persahabat ya Dalam persingan foto ini kita salpuk sama peyutnya bunda ya Masya Allah perut bunda Dedek lestini ini Membuat kita semakin bahagia Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Dan ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh ayah kejora Ekspresiku samaan sama besan ya Luar biasa banget ya persahabat ya dalam masa tersebut juga banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Rika RVKA Mengatakan Alhamdulillah Senyum bahagia ya Pak Baktos Kasadayana Masya Allah ini dukungan yang luar biasa Support diberikan dari orang-orang terdekat Dan tentunya orang-orang yang sangat luar biasa Baik sahabat ya Berikutnya kita lihat juga ini ada momen spesial nih Wow foto Dede Elasti kakak Bilar dan anaknya Kak Rivi ya Masya Allah Selalu bahagia untuk rumah tangga Dede dan kakak Bilar Mudah-mudahan selalu sehat untuk Dede Elasti dan BBL nya ya Masya Allah luar biasa Tentunya semakin bahagia ketika melihat Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar tersenyum dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan yang sangat positif diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Sri Kibnu mengatakan garis senyum salsa dan Bilar sama persis Katanya tuh Masya Allah banget ya Doakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat. Ya Masya Allah ada sebuah unggahan dari Kak Poppy Amalia ini mengunggah momen semalam juga di acara Leslar belak-belakan luar biasa dukungan dari Kak Popi Yang selalu support untuk pasangan dedek dan dedek. kakak Rizky Bilar ya sambil ulus perutnya bunda nih Masya Allah <tuh sesuatu> Kita juga salfot sama kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Kak Popi Amalia Bahwa kekuatan doa adalah energi terbaik yang diberi ke manusia karena melibatkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh doa yang baik akan kembali kepadamu Kata adalah doa Yuk doakan yang baik-baik untuk siapapun Lesti Gejorah Rizky Bilar Tentunya persahabat Ya aku kirimkan doa untuk kalian Semoga sehat dan berkah hari-harimu Amin Ya robbal Alamin Masya Allah Ini adalah doa terbaik dari Kapopi Amalia Yang diberikan untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan Tentu kita sebagai fans sejati harus juga mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga kita lihat persahabat ada kabar bahagia Untuk top 10 program TV persahabat ya di tanggal 4 Ada acara Leslar belak belakan ini masuk rating nomor 10 Wow Masya Allah Alhamdulillah Ternyata persahabat ya banyak sekali tentunya yang masih menunggu acaranya Leslar Mudah-mudahan selalu berkarya Dan selalu berkah untuk dedek dan kakak Pilar Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen juga di acara les belakang Tentunya kita sudah tahu persahabatnya jenis kelamin dari anak pertama Dede dan kakak Bilar Ini adalah baby boy ya, wow, Masya Allah banget nih, luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat untuk baby boynya Dan bunda juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran Dipasting kembali oleh akun tim Lesti Bilar Di persahabat ya, ada kalimat komentar yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Mr. Eka, Hasan Mengatakan Masya Allah akhir tahun atau awal tahun 2022 Entar semoga dimudahkan dan dilancarkan semua Amin Enggak sabar lihat Dede Utun katanya itu Masya Allah banget ya Dan selanjutnya juga diberikan komentar oleh akun Tetap setia untuk Leslar Kakak memang tidak diragukan keperkasaannya WKWK doa terbaik untuk mereka Masya Allah banget ya Komentarnya pada kiut Tentunya mudah-mudahan saja Diberikan kelancaran Dan mudah-mudahan tentunya Kita sebagai fans harus tetap solid dan kompak mensupport mendukung yang terbaik Untuk dede dan kakak Bilar Berikutnya juga kita lihat nih Persahabat, ya maksudnya Allah Memenduet Lesti dan Bilar Di acara semalam membuat kita terenyuh. Membuat kita semakin terharu Bahagia bersahabat ya Masya Allah sambil dielus perut Sang istri oleh kakak Bilar ya luar biasa kasih sayang Ketulusan cinta dari seorang Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora Masya Allah mudah-mudahan Mereka selalu bahagia terus Keluarga kecil Lesti Bilar Berikutnya kita lihat juga Ada unga spesial banget dari Papa Daniel ya mengunggah sebuah postingan Bersama Melly dan Iqbal nih Luar biasa kita lihat juga persahabatan kalimat yang dituliskan oleh Papa Daniel bersama para juara Tarik Suara Indosiar. Tuh, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan untuk Daniel juga selalu berikan kesehatan dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua sebagai fans sejati dari Lesnar. Kita masih menunggu kejutan. Kabar baik, cirukan vitamin manja sore hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.